Udah main dingin Bini di hotel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 Menemani santai pagi kalian saat ini persahabat ya, di hari Minggu, di hari weekend kalian mudah-mudahan ya sehat terus, bahagia selalu pokoknya untuk kita semuanya Dan pastinya Bogumen akan selalu memberikan info-info menarik dari idola kesayangan kita. Di gambar pertama persahabat ya, kita lihat cedokan dari... Yang mengunggah foto bareng Papa B Ada BBL yang selalu bikin salvak persahabat Ya Masya Allah Aksi lucunya Sungguh menggemaskan sekali Masya Allah Dan kita juga kalimat yang ditulis oleh Andik Set. Weekend di Madinah Bareng Rizky Bilar barakallah. Masya Allah Alhamdulillah Idola kita dikelilingi oleh orang-orang baik Bahagia terus ya untuk Lasal Family Doa-doa baik Selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat Ada cedukan vitamin yang sangat membahagiakan sekali Masya Allah Kita dibikin salvok dengan Papa B Yang menggendong BBL dengan kain Masya Allah Ini membuat kita bangga banget ya Dengan sosok Rizky Bilar Makin kesini terlihat makin sayang kepada keluarga Momen ini pun diunggah kembali oleh akun standar putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Seneng banget kalau lihat abang digendong pakai kain gitu Dan si kakak tuh nyaman aja gitu Masya Allah Alhamdulillah para sahabat ya Selalu mendapatkan cidukan Selalu mendapatkan kebahagiaan dari Leslar Family Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya para dari akun Ayu Purnama Leslar Lovers mengatakan Masya Allah terharu dia itu gak gengsi Inilah Rizky Bilar yang apa adanya Luar biasa Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Bunda Afif Hasan. Padahal di Madinah dingin Suhu sampai 12 derajat Tapi belum pernah lihat Bunda Les pakai jaket Mungkin sama Bunda Les rasa di Cianjur Masya Allah banget ya <gifat> Emang idola kesayangan kita luar biasa Doakan Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia Rukun dan doa-doa baik Selalu dikabulkan Amin Kemudian kita lihat juga cedukan lain Perhatikan deh persahabat, ya BBL Ditenteng begitu aja persahabatnya Nyaman banget sama papapnya BBL ini nggak pernah rewel nggak pernah nangis BBL tentunya selalu membuat Semua orang pastinya Gemas dan Senang banget ya melihat BBL Pasti semua orang Alhamdulillah Tentunya idola kesenian kita selalu menyuguhkan kebahagiaan. Bibi, memang selalu bikin kita bahagia setiap hari. Masya Allah, saya telus Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, Amin. Dan untuk berikutnya juga bersahabat di sini, ada cidukan vitamin, papabilaur, main bola bersama almarwah FC, cabang Madinah. Alhamdulillah, akhirnya ketemu dan main bola bareng ketua kelas Marwah FC. Bang Rizky Bilar Masya Allah Alhamdulillah bersahabat ya Dan dibikin salvo kalimat yang disampaikan oleh Papa B. Main dingin banget katanya bersahabat ya Mana bini di hotel lagi katanya tuh Bunda Lesti BBL tidak ikut main bola Tentunya bersahabat ya BBL dan Bunda Lesti tidak menemani Mereka tentunya berada di hotel Karena cuaca dan tentunya bersahabat ya Suasa dingin banget Sampai 15 derajat celcius Masya Allah sehat terus, pokoknya untuk idola kesayangan Apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh dunia Leslar Dingin-dingin, pengen dipeluk Bunda Lesti apa? Ya, Jangan pada traveling kalian, ye, katanya tuh, Masya Allah Mana bini di hotel lagi kalimat yang tentu membuat traveling emak-emak Leslar banget ya Doakan support dan dukung terbaik terus Pokoknya buat Lesti dan Rizky Bilar Selalu bangga, selalu kagum dengan sosok Rizky Bilar Alhamdulillah mudah-mudahan tetap konsisten ya Bergabung dengan tim Marwah Dan kita lihat juga bersahabat ya Ada gol kelas Rizky Bilar Perdana main sepak bola bersama Al Marwah di cabang Madinah Papa Bilar mencetak gol kelas Masya Allah Emang luar biasa banget Papa b kita selalu mendoakan, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita. Dan berikutnya kita lihat persahabatnya. Untuk legging tentunya selalu dibawa dong. Tidak pernah ketinggalan persahabatnya untuk lencing aman pokoknya. harus Bilar selalu diingatkan oleh tentunya sahabat-sahabat dari tim Marwah. Untuk selalu memakai lencing Alhamdulillah persahabatnya tentunya lencingnya aman, dipakai. Dan mengenakan tentunya nomor punggung 10 ke pampi ini keren luar biasa Pokoknya selalu mendoakan yang terbaik tahan tentinya Doa-doa baik selalu kita berikan Dan pastinya kita juga selalu menunggu Kejutan, cedukan dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bila tentunya ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian Setelah berkomentar berkomentar Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh